Berjumpa dan hadir kali ini, para sahabat selalu Kita hadirkan barang selalu ya bosku. Ya, dan ini kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan Top Share Delapan Delapan. Dan untuk para sahabat selalu yang baru bergabung tentunya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, tentunya channel dari selalu agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru mengenai info bocoran -po dan pola slot gacor ini ya, memainkan uh, modal-modal recehan aja baru gate of kacanya baru 88 juga kita akan coba memainkan bola dan trikter gacor dari gate kaca dan untuk kalian juga yang selalu mendapatkan update video terbaru mengenai info bocoran -po dan pola slot gacornya cukup like, share, komen, dan subscribe channel dari sojani ya bosku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 kita main santai main sabar aja Bos. Kita sabar-sabar aja Kali ini kita coba turunkan Akan seperti apa spin apa yang kita mainkan Kita juga perlu pikirkan ya boy ya. Karena terkadang Untuk skater yang kita dapatkan Itu justru berada di Spin-spin mungil ya bosku Spin-spin kecil saja di 10 spin Tapi terkadang ada juga Itu yang mau sampai beberapa spin Baru dapat skater Bos Kali ini kita coba turunkan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 dapat dapet dapet dapet dikit jadi jadilah boy tembak tembak lah boy boy turunkan kembali Eits, belum mau dia bosku kita coba diturunkan kembali perlahan lewat anjir kagak kena lagi co. lewat dikasih lewat terus nih, bosku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 oke oke oke oke turunkan perlahannya dan ingat untuk kalian yang baru bergabung brotherku jangan lupa untuk like share komen subscribe channel ini ya agar kalian semua mendapatkan update terbaru mengenai info bocoran dan pola slot gacor di hari ini dan link slot gacor di hari ini dan untuk pola dan bebas mau yang mana yang kalian pakai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 meskipun naik perlahan harap bersabar ini ujian bosku kita coba kebalik. masih bareng get on get up kaca ya untuk linknya uh, yang nyoba nyobain main di situs ini untuk link linknya uh, udah kita sematkan di kolom komentar tinggal kalian klik otomatis karena kalian akan ke pom pendaftarannya, bosku dikit lagi cok kagak mau ngasih dia, kagak mau ngasih belum mau ngasih memang ya belum saatnya kita dikasih mungkin